Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada unggahan dari Reza Talib 2 jam yang lalu di akun Instagram pribadinya memposting kembali unggahan dari Rumpi No Secret TransTV. Di situ, para sahabat ada Bang Boril lagi menggandeng Bunda Leslie Kenciora Siang tadi, Bang Boril menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret TransTV. Sudah dipastikan, persahabat ya, Bang Boril keluar dari Leslar Entertainment. Itu karena Leslar Entertainment sementara tidak aktif lagi, persahabat ya. Itu hanya sementara saja kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar. Semoga kembali bangkit. Amin. Dan kita yakin bahwa Bang Boril juga, persahabat ya, mensupport keduanya. Disimak, persahabat ya, momen acara Rumpina Secret. Ini mengulak kembali persahabatnya, ya Tentunya permasalahan Lester Entertainment Bang Boril tetap dengan teguh pendiriannya Bang Boril selalu mensupport keduanya Masya Allah Bang Boril kita tahu bahwa Bang Boril adalah orang yang paling setia Dampingi Bunda Lesti Kejora dari masih gadis sampai sudah menikah persahabatnya kita kagum dengan manajernya Bunda Lesti Kejara Bang Boril Mudah-mudahan selalu sehat Hubungan pun terjaga dengan baik Antara Boril dan Lesti Bilar Momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti official. Kita simak juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan Bang Boril orang paling setia Dampingi dedek dari gadis sampai sudah nikah Tapi takdir berkata lain Semoga ke depan bisa bergabung kembali Amin hanya doa yang terbaik ya untuk Bang Boril dan Leslar Semoga bisa kembali bersama Kita lihat juga di tanggapan komentar Banyak sekali respon dan tentunya tanggapan-tanggapan yang sangat positif Di antaranya dari akun UM Anaskordian mengatakan Masya Allah Bang Boril pasti bijak Semoga kedepan bisa bersama-sama kembali dengan family kecil Leslar Amin ya Allah Doa baik selalu kita berikan, doa baik selalu kita aminkan Semoga Bang Boril bisa bergabung kembali dengan Leslar Entertainment Kemudian juga persahabat ya kita simak ada postingan dari Kak Sania, 8 jam yang lalu Ini sepil dari Kak Sania, ya Masya Allah Lokasinya berada di kota Bandung Sepertinya Leslar juga masih berada di Bandung ya masih healing kita selalu mendoakan, mudah-mudahan Leslar selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, kemudian juga persahabat, ya kita simak deunggahan IGS, ya Bagas Bagas Garnita, setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan berada di kampung Bagas sepertinya pulang kampung, persahabat, ya tetap doakan juga mudah-mudahan Bagas tentunya betah bersama Leslar Entertainment kita yakin bahwa le akan bangkit kembali akan memberikan kejutan kebahagiaan kembali untuk kita semuanya kita tentunya selalu yakin selalu optimis untuk selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar dan kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin terbaru lainnya jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Lesti Pati Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.